Baiklah bersama-sama selalu dimanapun kalian berada untuk mengawali percobaan kita di sore hari ini Kita tentunya ke kabar pertama, diawali dengan kabar spesial dari Ayah Kejora Satu jam yang lalu, mengunggah sebuah falsingan foto keluarga besar di acara lamaran Beni Mulyana Sofian Masyaallah Allah, keluarga besar Bunda Lesti ini keren banget ya Semoga sehat terus Dan hentinya mendoakan yang terbaik Dan Bismillah Semoga lancar Sampai hari H Untuk acara AABM di Mulyana Sofian Amin Di postingan ini pun persahabat ya Tentunya banyak sekali tanggapan Hingga respon yang diberikan Di antaranya dari akun Rika nih Persahabatnya Rika Fika Mengatakan Bismillah Bapak Lancar sampai hari H Amin Mudah-mudahan lancar sampai hari Ya ini doakan yang terbaik untuk keluarga Konoha buat AAB dan keluarga besar Kita lihat juga ke kabar berikutnya info resmi langsung dari Dangdut Akademi Indosiar. Mengenai jadwal malam hari ini yang idola kesenangan kita sudah dipastikan akan tampil di acara DA5 Untuk jadwal resmi yang diinfokan oleh Dangdut Akademi Indosiar. Ini hari Senin dan Selasa bersama yang pertama di babak 50/50. -50, hari Senin tanggal 12 September 2022 pukul 20.30 waktu Indonesia Barat dan besok hari Selasa akan hadir kembali acara di A5 babak 50/50 -50. tanggal 13 September 2022 pukul 20.30 waktu Indonesia Barat. Ini jadwal live konser The Academy 5 babak 50/50. -50. Sepertinya sih Bunda Lesti besok juga akan tampil ya, kita doakan saja yang terbaik dan menunggu info resmi langsung dari Bang Boril mengenai jadwal idola kesayangan kita. Dan kita lihat juga di kalimat caption yang dituliskan langsung oleh Dangdut Akademi Indosiar. Dangduters berikut mindut kasih update jadwal live konser The Academy 5 pekan ini. Jangan lupa di save ya biar nggak lupa saksikan terus The Academy 5 hanya di Indosiar dan video.com. Inilah info resmi langsung dari dangdut Academy Indosiar. Selanjutnya disimak juga diunggah di IGN-nya Alfi Basalamah istri dari aramzi Aduh, Masya Allah banget ya, pokoknya ini kebahagiaan Yang luar biasa Foto bareng dengan Abang L Ini gemes banget, Pak ya A.B. dan Alfi Basalamah pun Sangat gemes banget sama Abang L Yang lucu, yang pintar, yang aktif Masya Allah Abang L emang anak kebanggaan banget nih Untuk Lestina Rizky Bilar Ini keren banget Kemudian persabar simak juga ya ada kejutan spesial lainnya yang kita dapatkan. Ternyata bakal ada dapur abang El nih. Wow, ini spesial untuk warga Konoha. Yuk ini sih bisa tembus nih satu juta kali ditonton nih persabar ya untuk dapur abang El. Bisa yuk semangat terus untuk warga Konoha. Kejutan yang sangat luar biasa yang akan diberikan langsung dari Lesnar Entertainment. Ini mah gemes banget ya abang El. Ini akan nge-vlog nih ya Di dapur Abang El Bukan dapur bunda lagi nih Ini spesial banget Dan kita lihat juga persahabat di kalimat komentar Banyak sekali tanggapan hingga respon yang diberikan dari akun Instagram Nengdotutik74 mengatakan Bismillah semangat yuk katanya tuh semangat untuk naikkan viewers leslie entertainment ya dan kita lihat juga ke kabar berikutnya momen spesial cedukan di acara In's saat leslar foto bareng dengan Lesa lovers ini keren banget masyaAllah. Kebahagiaan pun selalu kita dapatkan ya di acara Bunda Lesti maupun Papa Bilar Ini Masya Allah luar biasa dukungan yang tak henti-hentinya dari Lesta first yang selalu mensuport idola kesayangan kita Dan di kolom komentar pun banyak sekali nih bersahabat tanggapan hingga respon yang diberikan Di antaranya dari Nonon, Amsukan Mozad mengatakan Masya Allah segitu udah rame gimana kalau datang semua katanya tuh Pasti pejubel nih bersahabat ya ini momen spesial foto bareng ya Ini kebahagiaan yang kita dapatkan nih Dari level lovers dan Papa Bilar Serta Bunda Lesti Kejora langsung di acara Inbox SCTV Dan selanjutnya juga bersahabat ya perhatikan Unggahan kalian sadoni Masya Allah banget ya Ini sih lucu dan sangat menggemaskan dari belakang aja Sudah terlihat pesona dan karisma keduanya Abang Fatih dan Papa Bilar yang sedang asik main Tentunya drone, persahabat ya Dan sambil nge-vlog bareng Aduh ini kejutan spesial juga Makin gak sabar menantikan vlognya, persahabat ya Ini pasti seru nih, persahabat Dan kita lihat juga, persahabat ya Untuk berikutnya Ini ada kabar Lesler yang masuk berita SCTV Ini berita inbox yang diwawancara nih, persahabat ya Momen wawancara Lesti dan Bilar Mengenai tentunya orang-orang di luar sana yang selalu baperan hidupnya, bersahabat ya kepada Leslar, terutama Rizky Bilar yang selalu dihujat, yang selalu difitnah selingkuh. Inilah itulah Bunda Lesti Kejora pun angkat bicara nih, bersahabat ya. Bunda Lesti menyampaikan ini tuh hiburan, apalagi kita itu satu prem. Katanya, "Jangan baper-baperan lah, katanya tuh langsung angkat bicara nih." Bunda Lesti Kejora ini keren banget, bersahabat ya. Dan di selang-selang wawancara, ada momen cute dari idola kesengan kita ini yang selalu bikin baper semua orang Perhatikan deh, Papa Bilar ini ternyata saat diwawancara langsung cium istrinya Masya Allah, mama seperti inilah yang selalu bikin kita happy Dan selalu bikin kita betah dengan leslar Yang selalu tampil romantis, yang selalu saling menguatkan Yang selalu saling support, ini keren banget rasahabat ya Yuk sama-sama sebagai warga Konoha kita harusnya support dan dukung yang terbaik untuk idola kesayangan kita. Dan pastinya kita juga masih menunggu cidukan-cidukan terbaru lainnya. Jangan kemana-mana terus ikuti channel Diva TV yang akan selalu mengabarkan informasi terbaru dan kabar baik dari Lesti dan Rizky Bilar. Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar. Bangin ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.